Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik, dan vitamin bahagia dari Let's tentunya. Baiklah para sahabat, untuk kabar terbaru pada sore hari ini kita ternyata mendapatkan kebahagiaan yang tentunya disuguhkan oleh idola kesayangan kita kali ini, para sahabat ya, diunggahannya Ayah Kejora, satu jam yang lalu memposting foto Bunda Lesti yang sangat cantik Luar biasa Bunda El Masya Allah banget ya ini sih Cantiknya luar biasa Dan kita lihat juga bersama di postingan ini Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora Ayah Kejora mengatakan Aris mung nitip lampah, sarang langkah mogising ayadina dina panang tayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan ya, idola kesayangan kita selalu dalam perlindungan Allah, mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Dan kita lihat di kolom komentar, banyak sekali respon dan tanggapan yang positif. Dari akun Instagram Apartemen Bintaro Buat Dede mengatakan Masya Allah si Gelis katanya itu Masya Allah banget ya Pasti satrok banget dengan penampilan Bunda L yang begitu cantik hari ini Ternyata Bunda Lesti persahabat ya hari ini menghadiri acara Kak zaskia Sungkar Potret kebersamaan Bunda L bersama teman-teman artis lain Masya Allah banget ya Ada kawan dahara juga di sana luar biasa kita lihat slide berikutnya ini si wanita-wanita hebat, wanita-wanita terbaik nih bersabet ya, abdu, masya allah luar biasa pokoknya. Kita bangga, kita bahagia punya idola seperti Lesti kejora. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sendal putih, anda bilang Kalimat caption pun dituliskan, bundang Lesti hari ini di acarnya kak Zaskia Sungkar. Apapun yang dilakukan hari ini, mudah-mudahan Bunda L selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dan mudah-mudahan selalu sehat ya untuk Bunda Lesti. Amin. Kita lihat juga di unggahannya Bunda Lesti nih, di IG pribadinya, beri post kembali postingan dari Nabila Ayu. Aduh, Masya Allah, pokoknya gemes banget tuh Bundanya Abang El ya, begitu cantik penampilannya hari ini. Kita juga tentunya menunggu cidukan Papa Bilar ya, mudah-mudahan Anda tentunya vitamin-vitamin lengkap dan pastinya kabar-kabar gembira yang kita dapatkan langsung dari Lesti maupun Rizky Bilar. Kita masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana, terus ikuti channel Lipot TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar bahagia dan terbaru dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.